Harga emas hari ini di Pegadaian, Rabu, 14 September 2022, terpantau naik untuk cetakan Antam dan UBS. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil seberat 0,5 gram dijual dengan harga Rp541.000, naik Rp2.000 dibandingkan harga kemarin, Selasa, 13 September 2022. Sementara itu, emas UBS berukuran 0,5 gram dijual seharga Rp. 496.000, naik Rp. 1.000 dari harga kemarin. Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 1 gram dibanderol senilai Rp. 978.000, atau naik Rp. 3.000, sedangkan emas UBS berukuran sama dijual seharga Rp. 929.000, naik Rp. 1.000 dari harga kemarin. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol dengan harga 4.656.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.555.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.254.000 Sekian harga emas untuk tanggal 14 September 2022.